hadis ayatul munafiqina salah sah kata nabi kan tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, Idah kalau dia ngomong bohong janji inkar amanah khianat Mukmin tapi suka bohong munafik perbuatannya Mukmin tapi suka inkar munafik perbuatannya Mukmin tapi suka khianat munafik perbuatannya muslim bukan muslim tapi perbuatannya mirip orang munafik surat at-taubah ayat 50 84. ayat 84 tidak boleh mensolatkan orang munafik hadirin khuatiman rahimahkumullah ayat ini turun atau izin azan dulu boleh pak Nanti saya izin Allah izin 5 menit menyampaikan jawaban. <tuh> Yang pertama, saya perlu perjelas dulu bahwa munafik itu ada dua jenis, Satu munafik secara keyakinan, dua munafik secara perbuatan. Bedanya di mana? Kalau munafik keyakinan, definisinya gimana? Munafik i'tiqadi itu definisinya adalah orang kafir pura-pura Islam. Itu definisinya. Harus harus bilang orang kafir tapi pura-pura Islam. Tapi kalau munafik perbuatan dia orang Islam, cuman perbuatannya mirip orang, nah itulah, itu munafik perbuatan. Dia mukmin, dia muslim, tapi dia berbuat seperti perbuatan orang-orang munafik. Contoh pak saya bahas yang kedua dulu nih hadis ayatul munafiqina salah sah. Kata Nabi kan tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, satu idahad dasa Kalau dia ngomong bohong, janji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 ini berkaitan dengan background yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Orang kafir, tapi pura-pura Islam. Makanya lanjutan surat atau bahayat 84 kan? ala ahdimin humata abada. Kamu Wahai Muhammad jangan pernah sekali-kali mensolatkan mereka selamanya. Walatakum ala kubri. Jangan berdiri di atas kuburan mereka. Dilanjutin Pak ayatnya innahum kafaru sesungguhnya mereka itu orang-orang munafik i'tikadi di zaman Nabi orang kafir billahi wa kafir kepada Allah dan rasulnya. Jadi murni orang kafir Pak, tapi pura-pura Islam. Berlaku bagi mereka Pak, kelakuan mereka nih ada di surat At-Taubah ayat 67. Al-anfatu At-Taubah Pak. Yang ya'muruna munkar wa 'anil ma'ruf bil munkar at-taubah 67 bahwa orang munafik itu punya kerjaan ya'muruna bil munkar nyuruh perbuatan munkar wa 'anil ma'ruf tapi melarang dari orang berbuat baik ini munafik i'tiqadi di zaman Nabi terakhir dalam surat An-Nisa 145 kata Allah azza wa jalla, innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar palan tajid Nasirah. bahwa orang-orang munafik itu berada di dasar neraka siapa yang dimaksud tokoh munafik, orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak boleh disolatkan kalau mati, kenapa? mereka orang kafir, pura-pura Islam backgroundnya zaman dulu ba. persoalan sekarang ada nggak orang kafir, pura-pura Islam? kalau ada, perlakukan sama kalau ternyata orang Islam tak cuman ngomongnya bohong. Orang Islam tak cuman janjinya khian, apa, inkar, amanahnya khianat, tetap disolatkan, tetap dikafankan, tetap dihukumi sebagai muslim. Jangan sampai, ini serius Pak, jangan sampai orang yang meninggal dunia itu harus pergi sendirian ke kuburan. Anterin bang. Jangan sampai dia jalan sendiri, kasihan, jangan sampai ajalan sendiri, jangan sampai mandi sendiri mandi dan sholatkan, jangan sampai dia sholat sendirian, jadi itu pastikan itu, itu berlaku bagi muslim hari ini yang punya perbuatan seperti orang munafik. Kalau yang dimasukkan atau bahayat 84 orang munafik di zaman nabi, siapa mereka? Di antaranya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul ayat ini asbabun nujulnya adalah teguran Allah untuk Nabi kenapa? karena Nabi mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul karena Nabi mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul keliru dalam pandangan Allah Nabi dikoreksi, kalimat koreksinya wala ala ahadim mata abada. itu kritikan Allah buat Nabi sallallahu alaihi Wassalam. Sekarang ya kalau memang ada pak orang kafir pura-pura Islam terus padahal hatinya memang betul-betul kafir, cuman pura-pura Islam ya pelakon hukum yang sama. Tapi kalau hanya sebatas amaliyahnya perbuatannya tetap hukumnya sebagai muslim. Ayat ini kemarin populer pak di era pilpres ya. <laughs> ini saya kurang sepakat pak bawa, -bawa ayat untuk politik-politik politik lah ya. Kalau memang harus bahas ayat yang relevan jangan maksain begini <laughs> karena ayat ini tidak relevan dengan orang munafik sekarang, satu lagi Pak, terakhir orang munafik di zaman Nabi, banyak perlu saya sampaikan Pak orang munafik di zaman Nabi banyak, setidaknya Pak, dalam perang Uhud, awalnya Nabi itu bawa seribu pasukan tapi pulang lagi, 300 berarti ada 300 orang di zaman Nabi yang terindikasi munafik, saya ulanglah, ada 300 orang yang orang lain mengenanya sebagai sahabat padahal dia sebetulnya adalah orang munafik. Yang tahu dia sebagai munafik cuma dua orang. Nabi dan satu lagi pemegang rahasia Nabi namanya Khudaifah Ibnu Yaman, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Khudaifah yang paling tahu siapa munafik person to personnya. Dan nggak ada yang dikasih tahu oleh Khudaifah sama sekali, kenapa? Itulah janji hudaifah kepada Nabi. Gak akan cerita kepada siapapun, siapakah munafik yang ada di zaman Nabi. Padahal ada tiga. Jadi, jangan anggap bahwa di zaman Nabi, kalian bersih, Pak. Ada 300 orang munafik yang hidup bebas, hidup bermuamalah, dan mungkin dianggap oleh sebagian orang sebagai sahabat. Siapa mereka? Allah. Hudayifah, enggak ngasih tahu. <tuh, <tuh, dan sampai sekarang, kita pun tidak. Tahu ya pastinya, Allahumma ya. baik hadirin nih, Khulatiman Saya situ yang bisa disampaikan, mohon maaf terserah kekurangan. Kesimpulannya, bapak ambil kesimpulan masing-masing saja. -masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.